Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di Game Blue Archive Global ya. Di video kali ini kita kembali lagi karena sudah hampir enam bulan gua lab eh lab trim. Eh, Live trim atau record ya? Eh? lab trim kayak di server JP yang mana itu. Waduh, mana yang bilangnya ini gua gacha ini kan, tapi dapatnya si ini ya. Yeah dua kali bukan satu kali doang dua kali dan bannernya, banner ini semua kayak gimana cerita bisa gitu sampai-sampai gua berpikir ya udahlah gacas sini aja kali ya siapa tau nongol yukanya kan emang nggak boleh ngirim itu media sosial biar dapat gajahnya ah apa sih ini waduh iya kak, enggak suruh waduh enggak boleh kirim media server Oke kita mulai yang pertama nih guys bismillah biasa kita colet colet dulu murid kesayangan kita Wah, tadi ngirim media server Oh Aduh 10 pertama kagak dapet satu permulaan tuh masih belum anu masih belum cukup ya. berapapun kita bayar nih ya, buat si Yuka meskipun dia nyuruh nggak usah berlebihan kan mau kayak gimana kamu harus datang nak kalau mau nggak mau berlebihan ya datang di awal-awal gitu ya. apa susah ya? like dulu guys nih ya, like dulu semakin banyak like semakin wangi mungkin oke kita gitu kita tulis yukah yukah yukah oh ya, ini kita coba hmm, tapi kerah-kerah okay, 30 kali kali ya 30 kali guys sepertinya. ini 30 kali biasa pecah nih ajak masai dulu padahal iya kemarin ajak si masai itu kan ajak si masai tapi dapatnya si ini Mari bolehlah bolehlah ajak-ajak ke sini Mas ajak ke sini nih siapa tahu dapat Mari red red on aduh nape putus yuk red on red on red on oh. Afkatunyangu nenengez Nih siap nih, nih guys. Siap siap nih. Siap <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> tetap. Jangan Observasi, observasi. Wang wow, itunya. Observasi matamu, observasi. Yelah, lagi lah. Waduh, nggak lagi dong. Yuka, yuka.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 ya atau suara lagu masih ada lho wah ini lagu tipikal sepak nih waduh pak eh. Bentar, nih. ini lagu sepak nih jadi okay. langsung red off nih nyerkena nah, bim beam, salah bim <laughs> Thank you Andri. Oke, okay. udah kena jampi-jampi. Udah <laughs> kena jampi-jampi oleh si Andri. Thank you, thank you, thank you. Media serang. Mari kita coba. Tunggu saat Yukanya lihat ke kamera ya. apa Apakah karena sudah Anjir beneran cok harus di media share dulu anjir Cuk beneran harus di media share Red on Aduh Kehera Gakuen ini beneran habis ジュリ beneran <laughs> harus ます。ね、ほんま <media, sir. laughs> thank you 初め <laughs> dapat kedua-duanya, dua dapat yang bintang tiga, dapat bintang dua, Anjir. eh, aduh malah force close, iya uh. langsung FC Ayuh. baru lock-in indah laksan. Efek rase <hesitation> kenapa tapi kira dapat si mari Sisa si tinggal mari guys. Tera ini siapa ya? bener aduh lupa deh. setelah ini siapa ya? Oh berarti tinggal toki bro, gacha toki terus oh ini dulu eh mika dulu ya. Eh. Oke okay, tunggu dia lihat kamera. Oke okay, udah lah kayak gitu lagi terlambat oke okay, nggak mungkin lah bantu senji. Mm -hmm. kasihan teman udah banting tulang gitu kan. masih belum, masih belum. memang disuruh sepak lah. Kan? ya karena disuruh sepak mau gimana lagi. Nah, memang minta dikoreksi. Ah, hai, hai, dari dari berapa ini 180 hai, satu doang nak? 180 satu doang. 180 hai, satu doang hai, hai, buat tenaga Mas Pak. Nah, Jadi sudah sepakat. Tesmi sepekan kaiseki ga hitsu. kan Tiba -tiba nongol, lho. Pas di terakhir, nongol. Tiba-tiba Tuh. Tiba-tiba nongol ya kan? Dapat tiga, dapat 3 biji lah. Mau oh, dapat dua. tiba-tiba nongol kan kayak gimana gitu 200 baru nongol 200 baru nongol lanjut please beri aku aku aku aku satu yang lagi aku please aku gak butuh aku aku. waduh. kemarin dua turun lagi kayak kemarin, enggak satu dua, dia ya, red up. Okay. nggak bisa guys ngambil orang lain selain mereka berdua itu. yaudah lah. Kita ngambil latte saya, ini. Ambil yuka <San> Oke, sesi gua sudah selesai. Jadi begitulah dari gacha saya.